Tu, sebelum tu nak tanya itu tai lalat ke orang? <laughs> Biar tu... <coughs> ha, <sekarang> nak tanyalah. Boleh <coughs> Memang banyak rugi <ngusi> daripada gigi. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke ya, akhirnya kita sudah sampai yang ke part yang ketiga cuy ya sepatu reunion Alpuasa 2020 cuy ya yang episode 1 cuy ya episode pertama jadi buat korang ya buat korang kalau korang punya referensi video sepatu reunion live di channel project lawa korang bisa komentar di bawah ya nanti saya kumpulkan yang mana request paling banyak Nanti itu pertama yang saya react cuy. Tapi insya Allah ya Saya akan coba Untuk mereaksi semua yang ada di Project Lawak cuy ya Semua persembahan sepatu reunion live ya Yang ada di Project Lawak Saya akan coba untuk mereaksi semua Tapi... Saya akan mereaksi yang requestannya paling banyak dulu, cuy. Ya, jadi jangan lupa kurang like video ini ya, bantu like-nya, cuy. Ya, saya cuma minta bantu like-nya saja, bantu komentar di bawah, cuy, supaya kita pendekatan dengan algoritma YouTube yang terbaru, cuy. Ya, algoritma YouTube yang terbaru itu kita diharuskan banget ya untuk uh, memperbanyak like dengan komentar, cuy. Jadi, saya cuma minta itu doang, ya. Saya min cuma minta itu saja buat korang, cuy. Ya, oke, langsung aja, cuy. Ya, kita langsung ke yang part ketiga cuy ya. cum kita tem videonya. Dan oke okay, videonya udah siap. Sekarang yang part ketiga cuyuh, ya 3 2 1. Oke, kali ada payah di sini ternyata, cuy ya. yang ketiga. go. Asik. Eh, hey, kat sini pula engkau. Padris. Padris. Padris. Hai. Ya ya ya. Bagi pick-up uh, line lagi ni. Mana makanan yang Nur pesan tadi? Ada pesan. Oh, oh, ada ah. ada ada. Hmm. Oh, ni ni ni. Ah. Uh, ada sin di sini je. Update dalam cerita kau tadi bagi tapi ini tadi pick-up line, line ya. Tak oh, salah. Uh, wah, siapa nama ni? Tak pernah <laughs> jumpa pun saya. Nur Nur Oh, pendek itu yang nama Nur Tak, panjang Nur Itu macam malawang juga ya Nur Lucu juga ya eh? Sebabnya And you are ah, Panjang saja Oh Kec Kalau tengok gaya I macam see. kerja bengkel ni Eh oh, Bukan Misi Oh, misi Oh Sama lah saya pun ada misi saya juga Misi apa tu? Azim. Yelah, misi misi. mencintai uh, saya Misi saya untuk mendapatkan cinta awak lah ah, Untuk mendapatkan cinta awak uh, uh, <coughs> Saya sebenarnya tak boleh lama-lama ni Saya dah nak kena tutup kedai uh, Sebab Pak Day cakap Kalau datang-datang macam ni, tutup kedai uh, uh, okay, Ini, tak apa awak, awak ada bayar kan? Um, utap juga, muka cantik utap macam tu <laughs> Muka cantik utap Nah ini, ini ada banyak di sini-sini yang sini. kelakar cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada mana uh, kita nak menyambut uh, bulan Ramadan Tak tapi catit dek dek tapi catit ah catit itu bukannya isi-isi mesyuarat ya ah minit-minit mesyuarat ah bukan minit mesyuarat oh. ya ah okey selamat datang moya nisa okay. ada cikgu ada ah si budi pun ada ya nah, sebelum tu nak tanya ni an anak je tok je ya? kalau boleh tak nak mengaku tapi dah memang <laughs> anak tu siapa nama tu ah uh, nama dia Oscar Oscar Oscar lagi <laughs> Jika, kalau boleh dalam mesyuarat tu duduk biar kata tu berdua Agak paksa, Saya simaklahan bapak saya, saya tak simaklahan Pak lah dia Ya Dia omak-omak tu Omak oh, tu Pusing duduk lah Jangan pusing tu nak Pusing, pusing, pusing Sebab kita tu. keliru mana depan, mana belakang tu Haa, akan elok tu akan elok tu, sebelum tu nak tanya itu taik lalak ketik orang Biasanya Telah <tik> ada kata orang gitu. Kejam banget. Nama dia Oscar. Oscar. Oscar lagi. Oscar, kalau boleh dalam mesyuarat tu duduk biar kata tu beradablah. Pak cik eh, otak tu. Saya timaran bapa saya. Saya tak timaran pacia. Ah. Ha ah, dia. Ya. Dia mak orang tua, umat aku. Pucing ya lah, duduk lah. Jangan pusing, pucing tu nak lah. Pucing, pucing. Sebab kita keliru mana depan, mana belakang <laughs> tu yang. Satu. Satu. Takkan ah, elok tu. Ah, kan elok tu. sebelum tu nak tanya, itu tak iklan lah ke tak iklan orang? <laughs> biasanya. <laughs> anak aku tu <laughs> je. Ya, kebab biasanya. Kalau besar-besar. Betapa... <laughs> Sakit ranggut. Kalau so, gitu, <laughs> dia tak orang, orang. Tak payah, kalau benda ni nak paham-paham orang, saya balik. Eh, dah, eh, eh, dah, dah. Kamu, kamu tu hampir nak permanent masuk sepada. <g sesudah> Okey. Uh, saya nak mencari file yang sepatutnya kita bentangkan bukan di sini. Apa gabau-gabau Microsoft. Oh, mungkin saya rasa mungkin ada dekat pencadalah tu agak. Ah, mungkin tingkat bawah saya pergi kejap ya. Ya, ya, ya. Minta maaf, minta maaf Kadang-kadang sebelum bersuara, saya suka buat benda-benda lucu Betul. Lah. Sebab minggu lepas, kalau waktu tadi kita ada silap mata Ada apa, dia tak ada hiburan Kita ada <tipas> okay. uh, Kita bisa tahan dengan dia Seperti yang sedia maklum Kampung kita ni macam-macam kes dah jadi Jadi kita buka uh, segala aduan di sini Dengan itu saya menyemput uh, Tok pengetua untuk kata Tok pengetua, pengetua sekolah <tipas> Tol ketua tol gitul, oh, untuk membeli ya? kata dulu dulu. Pembetua kata alu-aluan, kata alu-aluan, kata, kata alu-aluan, dipersilakan. Kata alu-aluan, pembukaan kali jangan, ya. kata-kata pembukaan. Selamat datang Datuk Fazil <laughs> Nak Bibi jangan melangkah sangat. <laughs> <Susuk> Sebak, sebab takut orangnya ikan clownhorn. <Susuk> ya. <Yeah>. Suah. <Susuk> Apa je? Jijik ngok banget. Tak payah. aku sudah habis isu tu, jangan dipaca-paca lagi. Tak apa. Tak apa. Kalau sama. Bolehlah juga. Macam kita kalau dia pun dah selesai. Abang Jaguh ada pemasalahan yang nak Adik Kita ada masalah. Masalah ni. Kenapa? apa masalah dia? Kekurangan uh, kapur. kapur. Kapur tak kapur. ada. Kita dah ada beli dah tapi kita belum agih-agihkan lagi. Ah, oh ya like, ya. Yeah. Kita dah beli. Mm. Puan, cuma pengagihan tu belum dibuat lagi. Uh, kalau boleh Lagi satu eh, Lagi satu Bukan <laughs> uh, budak-budak setolah yang Bagus koyak, kasut koyak Kita akan ada peruntukkan juga uh, Untuk uh, yang kurang Kurang berkemampuan, kasut koyak, baju koyak Muka koyak Kita akan seluruhkan Okey Alhamdulillah, uh. lagi satu masalah ni uh, Saya nak bagi kelas tambahan lah Kalau boleh dekat Anak-anak uh, kampung ni Kelas? Kelas tambahan itu pun kita dah kena. tambahan. Itu pun kita dah bincangkan kita akan usulkan di uh, bulan hadapan. Ah ya. Yeah. Terima kasih cikgu. Ya setakat inilah. Ya, ah, ada ah, lagi? Ada siapa lagi? Sebelum tu saya nak tanya uh, uh, anak Tok Ketua. Tak ya, nak saya nak pangun, tak habis lagi ya. Ah uh, eh, boleh boleh bang boleh bang. Sama sekadar nak tanyalah. Boleh Memang banyak rugi daripada gigi. game malam je. Ini sudah larut malam je. Ini sudah... Astagfirullahalazim. Benar-benar ya. Min apa man di sini tu benar-benar disiksa. siksa gitu. Tak oh, ada siapa lagi? Sebelum tu saya nak tanya ah, ah, anak tok getter anak saya nak. File bangun. Tak abih lagi ya. boleh boleh bangun boleh bangun. Tak apa sekadar nak tanyalah. Boleh dia nak saya. <coughs> Memang banyak rusi daripada gigi ya. <coughs> Afifah dengan Kakak berkata sebab dia. Saya tanya. Sebab orang masih ini tak ramai? <laughs> Ada pun eh, dah mati mereka. Okey kita Aduh, boleh, tak sekejap, tak eh, tak tidak, kita eh kita kepada nurse, kepada kepada nurse. Nurse. Kamu dua eh. Banyak alat la perubatan dah berkarat. Apa dia cakap? Macam-macam macam-macam eh. Alah perubatan dah banyak berkarat. Oh alah. Alah perubatan dah banyak berkarat dah, dah tak boleh dah. Oh, ala. Oh. Ala -ala dah Banyak berkarat. Dah, dah tak, boleh banyak berkarat. Hmm -hmm. Ha, tak apa. Sebelum ni kita buat laki kakak kita dah. Alah berkarat sikit apalah taklah dia. Okey itu itu uh, uh, ada uh, lain ada lagi? Ah uh, tak ada. Tak ada, dia tak pijam. ada. Dua je. Ah saya pun ada masalah so, so, nak Sebelum eh, tu eh, kita minta tolong ah eh, tu, uh, tu <laughs> <laughs> kita minta tolong tuangkan tau <laughs> la tanah kepala tu. Pekat tau. Pekat. Oh dia pekat tu. Assalamualaikum boleh ke saya ada uh, juga nak bagi cara boleh bagi ke tidak sebab Dr. Rahman cemas akan kita punya dewa yang mulia ni. Saya rasa kita kena bagi juga. Ha? Mungkin walaupun dia baru dia ada benda yang kita tak suka. Ya. Betul tak? Masalahnya kita lagi banyak tak suka dekat dia. Tapi pula. Tapi pula. Okey. Boleh ke uh, bagilah. Bagi. Bagi. Saya uh, nak nak memberi cadanganlah. Okey. Ah uh, menangkan rumah mak ayah saya dah tak ada orang kan. Saya nak jual rumah tu. <laughs> nak jual rumah. Ada nak lagi. beli. Tak? Ada yang nak beli. Apa nah, tu? Tak kita kena catit juga apa yang dia cakap mana tu penting. Sini sat. Okey. Cuba saya nampak lebih kurang hijau. Ah, ah, ah. Nak jual rumah eh? Tak ah, jual rumah. Tak malu itu urusan keluarga, tak okay. boleh masuk, dalam, masuk okay. dalam. Kalau rumah tak boleh jual, saya nak jual je ah. Nampak macam barang lusuh. <laughs> saya dah pernah jual orang tu pulang balik. Oh. <laughs> Alright guys, itu saja untuk video kali ini Thanks kalian dah like dan subscribe Jangan lupa like video, ok? Bye bye <laughs> okay. okay cuy, ini dah tadi yang perketiga ya Sepatu Reunion Alpuasa 2020 c Episode pertama Aduh, <laughs> <laughs> <tuk> gak tahu kenapa ya Di Aba, Part yang ketiga ini lucu banget gitu ya Karena uh, Mungkin di sini karena munculnya man, uh, man ya Munculnya Man karena di part pertama gak ada Man Di part kedua gak ada Man <tuk> Di part ketiga ini dia kena Boleh habis-habisan cuy Tapi saya salut banget Dengan Komedian yang satu ini cuy ya Man ini cuy dia walaupun kita cakap bagaimanapun dengan dia, dia tetap sabar gitu ya. Saya, saya salut dengan uh, cara ke, apa kesabarannya cuy. Oh. <laughs> <Dia>. <laughs> kan? Tapi dengan dengan adanya uh, tapi dengan adanya itu itu lucu banget ya menurut saya. Menurut saya. lucu banget banyak ide-ide yang. <laughs> Aduh jam benar-benar ya. Dia bisa dapat gusi itu dari mana? Dia bisa dapat tai. Tai orang. <sadly> Astagfirullahaladzim Pokoknya eh Paturionian Alpuasa 2021 ini ya yang episode pertama ini sumpah ini lucu banget. Ini menurut saya tuh lucu banget, cuy. Ya, lucu banget. Saya nggak tahu karena mungkin mood saya yang bagus, pas banget untuk mereaksi yang lawa-lawa, jadi mood saya bagus. Jadi, saya kelakar, apa saya saya tertawa seperti ini, saya nggak tahu. Tapi menurut saya ini lucu banget, sih. Menurut saya ini lucu banget, kelakar banget gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja, cuy. Ada <tuh> ini tengah malam sih. Sebenarnya, cuy, udah jam berapa ini, cuy? Udah... Hampir jam 12 gitu ya Aduh Dan mungkin itu aja cuy ya Kita akan kembali lagi untuk mereaksi video-video selanjutnya Requestan kurang dan uh, Oke okay cuy ya untuk Uh, setiap minggunya saya akan mereaksi tiktok cuy ya jadi korang kalau memang ada video-video menarik di tiktok bisa tag nama saya di tiktok cuy ya oke okay, dan mungkin itu aja saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Endi thank you next thank you next dan thank you next bye